tip salam, cuy, sama tangan yatim Oh, tangan yatim lagi nggak ada di sini, cok. Lagi enggak ada dia, lagi nginep di rumah kakaknya dia. Kalau ada di sini mah, tiap skater biar dia yang mencet, cok. Tangannya berkah banget. Wow, mego mego tapi di ini jauh skaternya ya, guys. Ya, kita nggak usah naik bed lah. Biasanya jauh ya, guys. Ya, biasanya yang mau bongkar chip, gue siap bantu ya guys ya anjas bang kalau kita mandi ternyata sabunnya bolong itu kenapa gue curiga cok lu sering colai cok astagfirullah bang lu kan udah ngatain gue ya bang sekarang gue katain balik lu bang lu gue katain semoga jp bang itu kata-kata yang mantep bro semoga terkabul orang pertama yang gua kasih ini si bagus channel, man. <laughs> anjir 60 per B Anjay. Wih skater, cowok. Kenapa? Wih, jangan garis-garis begitu lah Ayolah, Leon. Emang <laughs> tai. dipakai undangan, cok. Satu-satu terus. Ah keter lagi cok belum sempet naikin bet cok berarti habisin aja ya 100 pinnya guys ya habisin 100 pin baru kita naik bet ya ya gue bongkar 60 per B aja 60 sombong banget Bro seperti saya melihat kata bongkar hehehe di sini 55 per B Max aja anjir janganlah jangan lah. Jangan max, max lah. bed 9 ajalah lah astagfirullah udah skater lagi cok gua niatnya mau ngabisin spin dulu cok ini berarti gua naikin ke bed 9 langsung tumbang sih guys <coughs> gua tadi malam jp kamer bang gua tinggal tidur chipnya hilang. hahaha <laughs> lu mimpi bro bukan tinggal tidur lu beran kagak rikai kali 60 main santai, bang. di Disini, 75 per B karena BBM naik, CIP ikut naik. <gif> Gila, bagus banget ya! Ini roomnya, <tuh> skaternya jelek tuh. Naik satu tingkat aja, dua aja ya. Biarin habis juga. Tapi ini kayaknya udah nggak dapat skater lagi. Seratus ini pilih gua ya. Gak dapet skater sih, tapi dapet jackpot Anjay Weh, skater co, empat Untung gue gak, gak ngikutin kata-kata si Yopi Anjir, naik satu Bang, kalau kita lari yang jalan duluan Bayangan kita apa? Atau kita duluan? Bersebelahan, Cok. Persebalahan tergantung arah matahari. <guluh> bisa di depan, bisa di samping, bisa di belakang. Woi, jackpot cow, gua bilang apa cow? <guluh> gua bilang apa cow? Ada jackpotnya anjir. <guluh> Itu berkata doa gue bang lo. Nah, si si Bangu channel dapat ya duluan ya. Tadi gue udah ini cow udah ngomong tadi dia ya, cow. <guluh> dia doain soalnya. Yang misalnya, halo bang, anji mantap <laughs> Om sedekat, om Anji, jp, jp bocil Cok, gue baru Baru sekarang ini jp bocil Di dalam ini ya, di dalam skater ya Baru sekarang Kewis, kewis, kelas Baru datang udah jp aja Ini nih, kata-kata Dari si bagus channel, cok Bentar, bentar Gua tandain dulu ya, takutnya ada yang niru namanya Stop IR naikin level, nanti dulu, nanti dulu Nanti dulu, cowo, uh, itu ga ngomong stop, co. Ih, apa sih stop, stop, anjir, dulu co. Jangan takut saya juga doain bang dalam hati <gak> enggak loh cuman si ini doang co si Bagas doang tuh udah gua marah aduh gua kira cepot lagi tai malah kayak gitu tai tai minta nomornya di kay lumayan buat bisnis <gak> lu kalau mau nomornya kay harus wih skater lagi banjir co aduh ini hujan skater bro Assalamualaikum Palembang hadir kang halo Anjir hostnya lagi liatin Skillnya cowok <laughs> uh, Lumayan ya Bisa buat kok gue jadiin konten Boleh kali ya Ini 32 Assalamualaikum Palembang hadir kang Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh okay, okay. anjay best sembilan iya bad sembilanan, untung gue gak ngikutin kata-kata Yopi cok skaternya jelek katanya <laughs> Bet ini aja kata dia bad next naik satu tingkat gua enggak cok makanya ini nih, kata gua konsisten tuh perlu cok om sedekah om om kan baik, enggak kayak gitu co. ntar kita ini ya, kita naikin levelnya dulu dapat lagi cok skaternya gak mau berhenti nih wuih cepet udah kata nih, <laughs> banyak skater ntar dulu lagi menikmati dulu cok tapi isinya burik ya guys ya ganti pasukan lain co auto bongkar bang Enggak gua tabungin dulu ya akunnya ya siswa chipnya gue tabungin Cok, di akun tabungan paling tapi tetap ya guys ya ntar kita adain kuis ya Kuis atau random pick nanti nih. Kuis atau random pick. Kita stop di 5B500 ya. 5B550. Masih mau naik co, chipnya co. Tuh co, scatter lagi co. Yakin botil hijau keluar rame-rame tuh. Sabar, sabar, sabar. <tuh> random aja bang jaringanku bapuk. Oke random aja ya biar adil ya. Oke ntar ntar di random ya. Di random random. Ih. Shit. Sabar coy ini mas rumnya masih bagus sayang coy kalau keluar coy. Oh, Yo bisa kamer to kamer ya lumayan ya. Mudah-mudahan bisa. Akhirnya, gue live dapat JP juga. cow ditunggu-tunggu, biasanya gue kalau live tuh live hiburan. Coba live-nya <laughs> gue dihujat mulai, youtuber gak pernah JP. Gue doang, <laughs> bet naikin bentar-bentar ini. Bet ini lagi gacor, cok ntar naikin malah hancur ritmenya. Tetep ya, guys, kita stop di bet eh di bed di chipnya kalau udah nyampe 5B550 kita stop ya <tuh> goyol 65 roomnya kalau udah sepi pilih ID ku ya Ng Jangan cut kacaran itu di bar nggak Gak apa apa, gak apa apa. Biar cepet, biar cepet ganti akun lagi. Ntar gue nggak habis akunnya biar gue naikin level kita stop di bed gue tanya tanya bentar lu gak baca dulu takut kalau bocok <tuh> Eh hey, kan kelebihan gua ngelamun, cok. Oke, okay, gak apa, apa ya. Udah. Itu bakalan dapat jackpot kamer lu terus, dapat skater terus, terus abis cok. Link, link random mana? Bentar, bentar. Saatnya menuju. Belum top up ya punya guys ya kita lihat ya level berapa ya masih level 5 cok gua naikin di HP ya <tuk> kamera ayo turun pakai speeder berapa bang triple 5 tutor papa dalam sc jp bang <tuk> ini lagi hoki aja coba dapat jp apa buat dapat jp buat buat di bet9 gua, gua ganti akun ya ini gua naikin level dulu ya percuma aja belum ada tombol kirim ntar gua bagiinnya pakai akun ini aja cok pakai akun yang tabungan aja ya gua bagiin 1b ya gua bagiin 1b cuman gua ini dulu ya ganti akun ya ini gua tandain Gua akun yang apa? Akun 126 ya? Bahkan lo ganteng ngerastang <guruh> Biasanya lo